Saya mohon tidak perlu hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi. Kecurangan yang sistematik, yang terstruktur dan yang masif. Mari kita buktikan, jadi datanglah Hai semua subscriber Satrio Busido Library. Orang baik-baik kita bertemu kembali di hari Jumat ini. Kita mau membahas tentang kerusuhan yang terjadi di 21 22 Mei 2019 yang lalu, ya. Apa yang menarik di sini memang ini sudah kita bahas beberapa saat yang lalu. Tetapi setelah belakangan semakin ada pertanyaan besar. Siapa menunggangi siapa? Ini pertanyaan siapa menunggangi siapa? Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita ingat-ingat ke belakang di kubu pendukung salah satu paslon ada beberapa orang yang menurut saya itu secara kelompok atau secara latar belakang itu berbeda-beda. Kan? Yang paling pertama itu adalah kelompok yang mewakili ijma ulama ya atau kebanyakan di sana para ustadz yang mendukung uh, 02. Kemudian ada dari kelompok Purnawirawan TNI, maupun Polri Kemudian ada lagi orang-orang tokoh-tokoh nasional ya Seperti Tokoh Lintas Partai misalkan ya Seperti dari Demokrat misalkan, dari PAN misalkan, dan dari PKS Nah, di setiap kesempatan kegiatan-kegiatan 02 ini Baik itu di masa kampanye Pasca pengumuman dari lembaga survei ini selalu bersamaan, artinya setiap komprehensif, coba kita ingat-ingat setiap komprehensif pasti sama-sama di -sama nih, semua nih. ya Kegiatannya itu seolah-olah tidak terpisahkan, tetapi belakangan ini, khususnya uh, menjelang aksi 21 atau menjelang pengumuman KPU, ini seolah-olah bercerai-berai, ya? saling serang. Ya, tapi yang paling, kelompok pertama yang paling mengambil posisi aman Dan tidak banyak berteriak atau tidak banyak berbicara itu dari PKS. Mereka seolah sudah safe mengamankan diri Kemudian yang kedua, itu yang paling banyak berbicara itu Selama ini, yaitu ya katakanlah seperti Haikal, seperti HRS, Laktiar Nasir Sekarang sudah nggak kelihatan, malah mereka pada pergi Katanya ini jadi terpisah dari beberapa kelompok Nah, yang terakhir Yang jadi persoalan adalah Terjadinya masalah hukum terhadap kelompok Yang mayoritas mereka ini adalah para Purnairawan Baik itu Purnairawan TNI maupun Purnairawan Polri Ada kelompok dari partai pendukung Yang tadinya dalam satu koalisi Seperti kader-kader demokrat misalkan Mereka ini mengambil posisi justru menyerang Anggota koalisinya atau menyerang Seperti apa yang dilakukan oleh politisi partai demokrat itu Andi Arief Jadi ini Kelompok-kelompok ini, menurut saya, selama ini ternyata mereka hanya disatukan oleh kepentingan bagaimana mendorong agar Jokowi kalah Kenapa saya bilang demikian? Karena mereka kan masih melakukan menempuh perjuangan di Mahkamah Konstitusi Mestinya perjuangan ke Mahkamah Konstitusi, meskipun itu ranahnya hukum dan yang bekerja itu adalah yang beracara Artinya para pengacara-pengacara nanti di sana Mestinya kan mereka masih solid, baik itu dalam opini Tapi sekarang dari sisi opini udah saling serang Nah, yang terus yang terakhir ada perbedaan-perbedaan pendapat yaitu seperti Amin Rais misalkan mendorong agar e, para pendukung mereka itu datang ke MK saat sidang di MK tetapi justru Prabowo mendorong agar jangan ada yang datang gitu. Saudara-saudara sekalian kami memutuskan untuk menyerahkan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi karena itu saya dan Saudara Sandiaga Uno memohon pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang. Saya mohon saudara percaya kepada kami, kami akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kami selalu memikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat, Saudara-saudara sekalian, saya mohon, watona, percayalah kepada pimpinan, dan untuk itu, sungguh-sungguh kalau saudara, merasa mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saya mohon, tidak perlu hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesaraku... Jumat besok pagi MK akan menggelar ya, gugatan BPN tentang hasil pemilu yang buat BPN memang ada semacam katakanlah kecurangan yang sistematik yang terstruktur dan yang masif. Mari kita buktikan. Jadi datanglah, tapi jangan sampai ada kekerasan, jangan merusak apapun, jangan, apalagi sampai bakar pergerban, ma'odhiwilaih milaik, jangan. Tapi datanglah, ini hak konstitusi Anda, hak demokrasi kita semua. Ya, Bismillah. Ya. Mudah-mudahan yang jadi hakim di MK juga menggunakan nuraninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, semacam koalisi ini sebenarnya tidak solid. Karena ya, selamat sendiri-sendiri Nah, persoalannya sekarang Siapa yang menjadi tunggangan dari situasi politik ini? Satu pertanyaan besar adalah Saat Demokrat sudah selamatkan diri Saat PKS sudah selamatkan diri Saat para ustadz ust, tokoh tokoh istimewa ulama sudah menyelamatkan diri Justru yang tertinggal itu Ki bersama rekan-rekannya Nah, ini jadi masalah Apakah Ki ini menjadi aktor utama Atau ada sebenarnya Orang yang menjadi uh, aktor intelektual yang tidak bisa lagi menemukan kekuatan apapun selain kekuatan yang terakhir tadi yang sebelang kit perancin beberapa teman-teman. Nah kalau kita merujuk dari testimoni yang disampaikan oleh salah satu tersangka yang dirilis oleh Polda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akurniawan biasa dipanggil Iwan. Saya berdomisili di Tajibinong, Bogor. Saya diamankan polisi pada tanggal 21 Mei pukul 13.00 terkait ujaran kebencian, kepemilikan senjata api, dan ada kaitannya dengan senior saya, jenderal saya yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu Bapak Mayor Jenderal Kiplagien, di mana? Pada bulan Maret, sekitar bulan Maret Saya dan saudara Udin Dipanggil Bapak Ibran Jen Untuk ketemuan di Kelapa Gading Di mana dalam pertemuan tersebut Saya diberi uang 150 juta Untuk pembelian alat Senjata Yaitu senjata laras pendek Dua pucuk dan laras panjang dua pucuk Ya, uang tersebut 150 juta dalam bentuk dolar Singapura dan langsung saya tukarkan, tukarkan di money changer. Karena saya belum mendapatkan uang yang dimaksud eh, senjata yang belum dimaksud, saya dikejar-kejar dan ditagi oleh Bapak kebanjir. Ya. Dan saat ditangkap saya membawa satu pucuk senjata jenis. Revolver kaliber 38 Magnum, ya, dengan munisi sekitar 100 butir yang saya bawa memang untuk ke lokasi demo. Yang tujuan saya adalah untuk untuk apabila menemukan masa tandingan dan akan membahayakan anak buah saya, maka saya akan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk mengamankan seluruh anak buah saya dan tanggal 21 itu itu adalah aksi pemanasan dimu di KPU cuma karena memang masanya belum ramai, saya segera kembali ke pangkalan yaitu di jalan proklamasi nomor 36 ya, ada pun jatah. Yang saya miliki Itu saya dapatkan Dari seorang Ibu-ibu juga Yang kebetulan juga Masih keluarga besar TNI Ya Seharga Saya Ganti Atau saya bawa dengan jaminan uang ke Beliau itu 50 juta Ya 50 juta. Sedangkan senjata Yang mayer Kaliber 22 dua dan ladies gun kaliber 22 yang saya dapatkan dari saudara Adnil ya. yang Mayer saya percayakan kepada saudara Army yang di sini Army adalah sebagai pengawal, ajudan sekaligus drivernya Bapak Iblan Jen. dan satu lagi yang ladies gun saya percayakan kepada saudara Udin untuk menjadi alat pengaman pribadi selama melakukan tugas aktivitas, aktivitas pemantauan dan penggambaran. Ya. Adapun sesuai TU yang diberikan oleh Bapak Kiflan kepada saya dan saya sampaikan ke Udin, yaitu adalah Bapak Geranto dan Bapak Lut. Ya. Saya tanya, kenapa kok dua orang ini Jenderal? Kenapa kok kamu tanya? Siap? Karena semua satu keluarga. Jawab beliau adalah karena patut dua orang ini dihabisi karena sudah mengingati institusi. Dan saya pun mendukung dan setujui karena saya sendiri pun merasa bahwa Bapak Wiranto dan Bapak Luhut bukan lagi bagian dari keluarga besar TNI. Jadi yang saya sampaikan itu, kalaupun saya salah, untuk berkata saya mohon maaf. ...tapi ini adalah bentuk kecintaan saya, kebanggaan saya kepada korep yang pernah membesarkan saya. Dan kecintaan dan kebanggaan saya kepada Prabowo bahwa saya tidak rela Prabowo dihinakan, dibina orang. Terus, adapun uang yang diserahkan Pak Kiplan ke saya, sebanyak 150 juta dalam pecahan dolar Singapura... Itu menurut keterangan dari Pak Iflan, itu didapatkan dari Bapak Abil Marati mantan anggota Dewan, zaman Pemerintahan Esri. Saya rasa itu, sekali lagi mohon maaf untuk keluarga besar TNI, tapi memang ini harus saya sampaikan. Nah dari cerita ini, dari testimoni Iwan ini, salah satu yang diduga kelompok yang akan melakukan pembunuhan terhadap empat tokoh ini dia menyatakan bahwasanya petunjuk dari KJ dari KJ mendapat katanya dana dari Habil, ya, salah satu politisi terus ini Habil ini kepentingannya apa harus membunuh uh, empat tokoh ini ini masih sekarang masih tanda tanya, apa sih sebenarnya kepentingan HM ini mendanai ini sehingga dia diduga atau disangka menjadi salah satu donatur ya kan ini kan jadi pertanyaan Nah, itu makanya saya bilang dalam judul tadi Siapa menunggangi siapa? Dan kepentingannya apa? Ini jadi pertanyaan Oleh karena itu, menurut saya Fazl-Fazl ini masih akan kabur Dan belum tahu muara kemana Dan menurut saya Ini politik kita ini sekarang sudah sangat kotor Tetapi yang pasti Apapun yang terjadi Kita akan tunggu proses hukum Proses hukum ini harus transparan Dan kita harus mengetahui sebenarnya siapa menunggangi siapa dan kepentingannya apa Kalau hanya berhenti kepada yang diekspos oleh kepolisian sekarang Menurut saya itu bukan itu inti utamanya Atau bukan aktor utamanya Atau bukan perencana utama Ya? Di beberapa pembahasan-pembahasan ada yang bilang dari sana, dari sini, dari sana Ya boleh kita duga lah siapa yang dituduhkan oleh uh, mereka Termasuk aktivis 98 Misalkan menuduhkan si ini, si ini harus bertanggung jawab gitu ya Tetapi apakah itu benar atau tidak? Ya menurut saya kepolisian dan Patito Tito Ya harus menjelaskan itu Dengan penyidikan yang benar-benar sampai ke akar akar Nah itu yang ingin saya sampaikan sebagai vlog kita hari ini Jadi ini Tunggang menunggang ini menjadi asik sekarang Tunggang menunggang ini menjadi asik sekaligus lucu Ya karena ya itu tadi nggak jelas siapa yang menunggangi apa dan kepentingannya apa Tetapi ada korban yang sampai sekarang belum terespons siapa pelakunya. Oke guys, coba pesan saya satu aja Ya mudah-mudahan bangsa ini Jangan selalu menjadi, terus-terus menjadi pemaaf Sebagaimana yang selalu kita dengar ya ada tersangka sekarang Dan karena dia pernaya rawan Dan harus dimaklumi karena Ya dia berjasa selama aktif Misalkan di kesatuannya Menurut saya itu nggak logis juga Karena ya bukan berarti karena pernah berjasa di bangsa ini Dan aktif di bangsa ini bukan berarti dia melakukan pelanggaran hukum Harus dimaklumi gitu Persoalannya apa? Tindakannya mempengaruhi orang lain gitu Nah itu yang menurut saya yang paling penting inti dari yang pagi tipe hari ini jadi, bagi Anda orang baik-baik, jangan mau ditunggangi dan jangan mau menunggangi juga. Dan yang paling parah itu, jangan saling tunggang menunggang. Oke, okay guys, terima kasih. Guys, itulah video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, Anda jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Dan silakan, kalau bermanfaat, silakan di-share, silakan diresapi, dan silakan diambil kesimpulan. Terima kasih, guys. Itulah video kita, dan sampai ketemu di video berikutnya.